Ini ada baterainya ya, Gem? Oh iya ada Oh ada, ada tuh Ada Ada, ada baterainya, Gem Tidak, teman dari mana? aduh jam 7 orang datang katanya, baru nyampe, mana tadi? jangan jalan nih tangan bagus mana? bisa dianggapnya gak bisa dah? Ya? ah yaudahlah kita ajar kita ajar? <laughs> Wow. Yeah. <laughs> <laughs> ya. Ya, lagi apa? Ini ini. Ya Damit cendera itu karna mah, dah deh, buat apa? Get hell, loh. game, get game. strukturnya game? dari awal, dari awal sampai apa? habis, kok gue kayak masuk ya? oh iya cenggaran kita lagi iya yeah. cenggaran yeah. korupsi! korupsi! oke? aja oke ya. si nih lo kerja kerja pak lo lagi. belum di kamar lagi rupanya kata-kata Iya, kami mau merekam lagi nih, tak beli nanti waktu pesta asahan buat kirim -kiri yang bisa. kapan kamen, kamen, kamen, kamen, kamen, kamen, kamen, kamen, kamen, kamen, kamen,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 Uh, main ngale, main ngale. Bawah, oh, main kali, main kali. Ini bawah. Oh. Main Biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja Biasa aja. Biasa aja. Game-game promo, lu promo promo, apa nih? Kawan-kawan, nih sini sini? foto sini, aduh ya. Oke, iklan ya. Jangan lupa beli di beli produk dari istirahina ya. Beli gitar, ditar, mana Pegitar mana, semua mana semua ini ya? ininya. ditar, ditar, ditar, ditar, ya, ditar, ditar, pik ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, ditar, iklan, lah, iklan <gulabel> Iklan yang mana ininya game? Hah? apanya? manajemen? Ya. Ya. satu manajemen <laughs> ada gitar-gitar baru pak? baru-baru itu? lagi, lagi masuk oh, lagi masuk yeah. segera kerabat di serena <laughs> segera di mana tuh pak? dalam? alamatnya di jalan pemanduai, biasa sekit lho oke, okay, oh, nanti iya. di bawah ini ya, di bawah oh, ini iya. nah, aja tuh jadi oh, iya iya iya <laughs> game, ayo game belum game, belum tentu game, aku berak belum, aku tuh game oke okay, pak, kita, ya yeah. hmm. belum 2 1 Habis ini, habis pakai nasi gampang. <San> Tidak oh, salah kunci yang <San> <San> <Okay. San> salah kunci salah kunci salah yang salah ezamanilah ten aku salah saya <laughs> ya bitch